Cicicicicic balik lagi bersama otong Spinner hari ini kita akan review game get of Olympus seluruh hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini dengan membawa modal 129.000 pastinya kita akan mencari pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini info slot hari ini RTP slot gacor hari ini yuk langsung gaskan saja kita coba di dulu dulu ya seluruh ya Free spin dong langsung? Hmm. atas atas atas cincin boleh nih free spin, atas cincin. Aduh, belum juga seluruh. duduk dudu, yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs itu selalu tergacak. Terus jaga dunia akhirat di sini. WD berapapun pasti di barulah bosku dan cuma di sini bosku. Satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam permenit menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya ya langsung gas saja aja. Cocol Cocol-cocolan jadi RTP 8000. Untuk link gacornya saya sematkan di pin comment ya bosku. Jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000. Satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis. Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya yo langsung gaskan saja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku yo langsung gaskan saja cocok sosok menjadi rtp8000 pastinya situs slot tergacor solid santero jaga dunia akhirat ya seluruh ya jangan ragu jangan bimbang karena cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya ya seluruh ya back to the game ya seluruh tadi kita coba di 50 ini belum ada tanda-tanda free spin-free spin mantap ini Ya kuning jadi dulu atau biru hijau dulu ternyata kuning isi tiga jadi si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 langsung dibantu share-share biar teman-teman kalian juga menonton gimana caranya tetap profit di gate of Olympus pastinya ya yes, slur karena cuma di otong spin kita berbagi pola-pola pola slot gacor hari ini setiap harinya yes, slur back to the game ya kita dapat free spin ini semoga pecah-pecah mantap karena saldo sudah sekarat yuk kasih paham kasih yang manis-manis kasih yang gurius ijo dulu konek mantap yuk hmm, gelas boleh sih anjir gelas kurang satu tapi tambel lumayan ya kaldu-kaldu kita ngumpulin kaldu-kaldunya dulu ya ayo dong kasih yang manis dur aduh belum juga dikasih seluruh mantap kuning boleh konek kuning dulu konek mantap ungu jadi nih ungu jadi fix ungu jadi hmm, atas cincin kasih petir dong Plung. aduh kukira kali 500 gitu loh aduh masih jadi biru jadi sih biru jadi sih sok hmm, sok sok sok sok sok sok so, so. lumayan ya 12.000 kali 8 ya 101.000 ya kita nikmati dulu sebentar ya langsung gas kan masih sisa 10 kali lagi uh dudu, dudu, dudu, dudu. biru jadi biru jadi mantap ya ungu jadi atas gelas petir nih ungu jadi uh atas kuning fix petir nih gurih uh -huh. merah jadian sekalian dong merah nyumpal satu aduh nggak mau seluruh lumayan 75000 ya sepertinya kita kasih profit-profit mantap ini pada hari ini ya seluruh ya masih sisa 9 kali lagi kita coba cari-cari lagi ya seluruh ya hmm, kuning uh, belum ada yang pecah lagi aja udah uduh uduh biru jadi dulu ya biru jadi hmm, mantap merah fix jadi sih merah banget aduh di mana tuh Uduh lumayan lah ya seluruh 32.000 masih pecah lagi kah uduh duh, duh, 37 atas cincin ngasih petir Uduh 37 kali 2013 4002 488 sur fix Aduh kita lagi prof kasih profit hari ini seluruh ini kita sisa spin Langsung gaskan WD kan saja jangan Manfaatkan kesempatan WD sebaik-baiknya intinya seperti itu ya seluruh ya kayaknya kita WD-WD mantap nih jadi buat kalian semua selalu utamakan WD, selalu utamakan profit ya seluruh. Selagi ada kesempatan WD, WD kan saja karena kesempatan WD enggak datang buat kedua kalinya. duduk dudu kita nikmati dulu, sempak sempaknya seluruh. Dudu satu juta seluruh modal cuma 129. Kita dapat JB JB mantap nih seluruh. Dudu dudu lumayan satu juta ya seluruh ya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 kelar 20 kali manual ini kita langsung gas ke kan saja ya seluruh ya jadi buat teman-teman semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8.000 karena cuma di sini kalian bisa cek RTP game gratis loh lho seluruh. 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri pastinya jadi buat teman-teman semuanya semua yuk jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8.000 untuk link yang saya sematkan di pin komen pastinya ya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 hari ini RT slot gacor Olympus hari ini pastinya ya seluruh ya karena otongspin itu baik kita selalu berbagi pola-pola slot gacor buat kalian-kalian semua seluruh yuk langsung gaskan saja ya seluruh ya di bantu like comment subscribe nya share-share juga ke teman-teman kalian semua pastinya ya ya intinya inti dari semua inti itu selalu manfaatkan kesempatan WD selagi ada kesempatan WD manfaatkan sebaik mungkin ya seluruh ya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dibantu like, comment, subscribe, nya. share-share ke teman-teman kalian juga ya seluruh ya saya Spin pamit undur diri bye-bye seluruh salam jackpot